beliau dan istilahnya apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, di sini requestan daripada teman-teman sekalian. Kemarin ada dari FS Channel yaitu Adi Ilham guys Dan Alhamdulillah Ustaz Abid Leo ini berjumpa dengan Adi Ilham Menemui Adi Ilham Dan apa yang terjadi? Nah di sini ada videonya Langsung saja kita ke official Instagramnya Ustaz Abid Leo Let's go! Nah ini guys kita baca sebentar ya Sebak rasa sekejap tadi balik dari Kuantan terus ziarah Adi Ilham 16 tahun yang berjual semenjak umur 10 tahun di Alrtis setiawangsa oke. Okay. Semua yang lalu di sini kenal Ade Ilham ini jual nasi lemak dan pulut panggang. Teringat dulu masa masih ada mak cari Rizky nak tolong keluarga. Ha, sampai tadi, adik Ilham terkejut. Saya borong semua dan minta agihkan kepada sesiapa yang lalu. Beri duit belanja. Katanya, Ya Allah, tak sangka usah datang tengok saya. Saya nak jadi macam Ustaz nak tolong orang senantiasa. Saya tanya macam mana adik dan mak gerak ke sana-sini kadang pinjam motor orang. Oh, ya Allah. Terus ke rumahnya dan hadiahkan motor untuknya. Ada ilham nak menangis. Boleh mak guna untuk beli barang dan lain-lain. Rumahnya satu bilik dan kosong je. Allahu Akbar. Cuma ada periuk besar. Masak nasi lemak dan peti ais. Lantai semen je. Niatnya nak membantu maknya yang seorang diri membesarkannya. Allahu Akbar. Berarti memang ada ilham ini guys. Memang sosok yang memang istimewa. Betul lah. Jadi dia memang betul-betul nak membantu mak dia. Sebab dia tahu macam tu. Allah akbar. Ini budak-budak tapi pemikiran dah macam orang dewasa. Allah akbar. Ya Allah, perbagai cara anak-anak besar di KL ini, tapi mereka kena jadi kuat betul. Setiap hari bahagiakan emak itulah rezeki terbesar dalam hidup. Adik jaga solat dan yakin kita ada Allah yang sayang kita. Di sebalik ujian ada. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala betul Insya Allah Allah pasti bantu adik Terima kasih FS channel Atas memberian awal yang berkongsi Kisah adik ini Terima kasih Zakat My WP Yang membantu keluarga ini Allahu Akbar Jemput hadir seminar keluarga sunnah 17 September 2022 ini Ustadz Abid Liu berjumpa dengan Ade Ilham. Langsung saja guys, kita akan menonton videonya ya. Bagaimana istilahnya suasana di sana dan reaksi ya Ade Ilham ketika jumpa dengan Ustadz Abid Liu. Oke, okay, ini Ade Ilhamnya guys. Nah, Ustadz Abid Liu datang di sini. Allahakbar. Okay, bagi duit, dia borong lah Borong uh, jualan daripada Dia ilham lah Allah oh, Dia bagi oh Duit kepada ibu dia Mak dia Bagi motor, oh, macam ni ya guys ya. Suasana dari Rumahnya ada ilham tu Macam ni ya Allah Macam di kampung-kampung lah guys ni Ya Allah nangis guys akbar Pemberian yang sangat berharga sekali Daripada Ustaz Ebit Liu Kepada Adi Ilham ini yaitu Moto guys ya akbar Oke okay. Oh ini ibu dia Oke okay guys dan Masya Allah ya apa yang kita lihat Barusan Adi Ilham Sampai menangis ya karena terharu bahagia juga karena dapat moto supaya mak dia ya kan ah belanja sana sini untuk keperluan daripada nasi lemak ataupun pulut tuh ha, tak pinjam pinjam lagi kepada orang lain akbar ya Allah sangat sangat Allahakbar kalau kita hidup di posisi ada ilham ini apa yang akan kita lakukan macam tuh guys Sangat-sangat besar istilahnya rasa di dalam diri adik ilham ini rasa ingin membahagiakan kedua orang tua. Dan itulah ibadah dia dan itulah istilahnya cara dia untuk membahagiakan mak dia dan dia juga dapat pahala daripada itu semua. Nah, di sini, guys, ada komentar-komentar juga, ya. Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Betul, semoga adik menjadi manusia yang berguna, berbakti kepada orang tua, jadi anak soleh. Amin. Semoga dipermudah urusanmu, adik, awak, anak soleh. Nah, waktu-waktu umur awak nih anak remaja sibuk dengan dunia sendiri, betul lah. Tapi awak korbankan waktu remaja untuk mak bertuahlah maknya dapat anak yang baik semoga murah rezeki awak amin. Oke, okay, nah di sini guys juga ada video kedua daripada Ustadz Abid Liu. Nah di sini yaitu Ustadz Abid Liu ternyata masih di Jakarta kayaknya ya. Saya nggak ngerti juga ini satu hari yang lalu diposting oleh Ustadz Abid Liu dan ini juga kiriman daripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Yaitu, sayu sebak rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta. Jadi, di sini ada ayah dan anak, ya, di mana dia tinggal di Indonesia untuk belajar anaknya. Ceritanya seperti itu, saya sudah baca tadi sedikit, guys agar supaya lebih enak menjelaskan kepada teman-teman sekalian dan ketika itu visanya itu tamat guys di Indonesia alhasil mereka harus mengurus lagi sedangkan istilahnya pembekalannya sudah tidak ada seperti itu guys habis macam tuh Nah, di sini ya kita kita baca lebih jelasnya lah. Jadi sayu sebab rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta berat ujian seorang ayah ini dan anaknya terkandas di sini. Saya terbaca di komen FB saya keluarganya di Malaysia buat berbagai usaha, anaknya belajar di Madras Madrasah Indonesia, nah kan, jadi anaknya ini memang sekolah di madrasah di Indonesia, guys. Takdir Allah anaknya sakit, kena bawa balik sampai airport tak boleh kena balik visa dah tamat, tak boleh nak balik Malaysia sebab masalah visa ada denda juga, ya kan? Kalau kita istilahnya visanya itu sudah berakhir seperti itu guys. Kuat ayah nih seorang diri kerja gua di Malaysia, datang ke sini seorang diri untuk bawa anak pulang. 20 hari menguruskan urusan anak, bawa anak balik macam tuh kan. Ke sana sini, tidur di iPod di masjid, di jalanan. Allahu Akbar. Tiket balik terlepas kerana hal visa. Sedih rasa duit semua habis, HP habis bateri, tak dapat nak keluarkan duit. Duit habis langsung dengan ubat jantung habis, berarti anak dia sakit jantung guys. Allahu akbar. Allah Dan di sini juga ya kalau teman-teman istilahnya perhatikan daripada raut wajah anak daripada pakcik ini Allah Akbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sakit jantung tuh macam kalau kita tengok biasa saja guys tapi kalau dah kambuh ya kan nah itu macam sakit sangat pasti lah macam tuh ya kan Allahu Akbar. Nah, di sini juga Allahu Akbar cinta seorang ayah buat anaknya yang semangat nak menuntut ilmu. Masa sampai tadi abang ni gembira sangat dan sebab wajahnya ucap terima kasih kagum cinta seorang ayah demi ilmu, demi anak karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur tadi selesai dibantu Kedutaan Malaysia di Jakarta. Terima kasih Kedutaan Malaysia di Jakarta. Kami ya kan ambil abang ni uh, di Emigresan Indonesia dan bawa abang ni ke hotel dan insya-Allah insya berikan tiket balik ke Malaysia alhamdulillah. Jadi ayah dan anak ini akan pulang ke Malaysia macam tu guys. Saya tidur di mana-mana pun tak apa ustaz. Tak nak susahkan ustaz. Ya Allah abang ni kan. Allah bagi semua. Jom abang jangan risau. Apa-apa dah semuanya dah selesai. Semoga Allah bantu dan mudahkan urusan abang sekeluarga. Katanya gembira sangat jumpa saya di sini. Dah lama teringin nak jumpa, ha, selalu tengok ustaz membantu sana sini rupanya hikmah semua ini juga Allah Subhanahu wa taala temukan kita. Allahu akbar. Kita tonton ya guys ya. Allah. Oh berarti ini di Immigration Indonesia tadi ya. Okay, dia bagi duit usaha bib dia bagi duit lah. Ha di hotel lah. Allah. Oh dia bagi bilik lah guys ya. Untuk dia bermalam mungkin sehari atau dua hari lah. Nanti baru uh, terbang flight ke Malaysia macam tu. Allahuakbar. Oke, okay, berarti videonya sangat-sangat pendek sekali, guys. Dan kita baca komentar-komentar, ya. Mesti abang tuh seorang baik, uh, bertemu orang baik pada masa yang tepat. Besarnya kuasamu, ya Allah. Ampunkan dosa hamba-hambamu. Amin. Alhamdulillah. Kalau orang mencari casing font, uh, apa ini iklan juga? <laughs> Allahu tumpang, tanya ustaz. Nama laki itu Isma ke... Okay, betul istimah tu. Ha, ya istimah Aika Allahu. Semoga istimah Aika lima Ada yang kenal juga ya, eh, guys ya alright, mungkin family atau tetangga dia, kawan dia, macam tuh. Masya Allah, panjang umur sehat selalu ustaz dunia memerlukan seorang seperti ustaz yang ringan tangan membantu dan memerlukan betul sekali ya kan, syukur Alhamdulillah, sebab baca pengorbanan seorang ayah, anak-anak tolong hargai ibu ayah betul ya, oke okay, guys dan itulah tadi ya, dua video kongsian daripada ustaz Abi yang mana pesan untuk kita semua adalah, tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap berbuat baik ya, kebaikan. Demi kebaikan kalau kita lakukan maka insya Allah Allah akan bertemukan dengan perkara yang baik, hal-hal yang baik Sama halnya dengan orang yang istilahnya selalu mengerjakan keburukan maka lingkungannya akan buruk Akan tetapi ketika seseorang itu senantiasa melakukan kebaikan maka lingkungannya juga akan menjadi baik So, Buat teman-teman semua, jangan pernah lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan sengsara pun, kita tetap harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanda kita cinta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita dengan banyak-banyak ujian dalam kehidupan kita. Semakin besar ujian itu, maka semakin cinta. Allah kepada kita Maka daripada itu teman-teman sekalian ya Tidak akan orang-orang yang mengaku beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Hanya diamkan saja Apabila kita sudah mengaku beriman Cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Maka ingat Ujian akan terus menerus datang kepada kita Allahu Akbar Semakin besar ujian Semakin besar cinta Allah kepada kita maka, daripada itu, teman-teman sekalian, mari kita istighfar, mari kita senantiasa sholawat, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sosialisasi kepada kawan-kawan, maksudnya silaturahim, dengan bersedekah, dengan membayar hak-hak kewajiban daripada kita semua, macam zakat dan lain sebagainya. Dan insya Allah ketika kita istilahnya melakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita Dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan Dan ketenangan di dalam hati dan pikiran kita Jadi, Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ebit Liu Yang senantiasa membantu ya Saudara-saudara kita di Malaysia Ataupun di Indonesia Karena akhir-akhir ini Ustadz Ebit Liu Sering di Indonesia ya guys ya Masya Allah sangat-sangat bangga Dan istilahnya kagum saya terhadap Ustadz Ebit Liu Yang mana kita semua ingin seperti itu Dan apa daya ya kan Kita hanya bisa membantu ya Kerabat-kerabat kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang kita jumpai di jalan kita hanya membantu sebatas membantu saja tidak seperti Ustaz Abid Liu yang memang masya Allahlah hau dahoda kuatilah bila nainal tim. Maka daripada itu penting kita menjadi orang yang kaya agar supaya dapat seperti Ustaz Abid Liu ya membantu sesama ini ya, kan. Maka daripada itu orang-orang kaya di kat sana tirulah Ustaz Abid Liu. Maka insyaAllah kehidupan kalian akan senantiasa bahagia fitdin. Wa dunia akhirah Amin Oke okay, terima kasih buat teman-teman semua Sudah nonton videonya sampai selesai Saya pamit undur diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh